Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar idola kita, Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar. Namun sebelumnya para sahabat, Bang Mimin tentunya mengingatkan ya untuk warga Konoha, jangan lupa terus nih untuk selalu mendukung channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, menarik, dan vitamin-vitamin vitamin bahagia dari idola kesayangan kita dengan cara klik like, comment dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya persahabat ya Agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia pastinya Dan yang sedang mensubscribe Yang selalu menyaksikan channel Diva TV Bapak-bapak ucapkan terima kasih banyak persahabat ya Mudah-mudahan tentunya kalian semua selalu sehat Selalu bahagia dan rezekinya selalu diberikan kelancaran Amin Mengawali perjumpaan kita, persahabat, kita simak, ya, ada vitamin bahagia banget nih, tentunya. Dikasih semangat dulu nih, oleh Abang Fatih, yang semakin hari, memang semakin menggemaskan sekali, tambah ganteng, Masya Allah. Ini sih penyemangat kita semuanya, doakan yang terbaik ya, buat Abang Fatih. Semoga selalu sehat, dan menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, dan membanggakan pastinya untuk orang tua. Amin. Berikutnya, persahabat, kita simak juga. Ada unggahan dari ig nya sih. Ini merepost kembali unggahan dari 3D Entertainment Duh, Bahagia sekali saat melihat ketawanya Bunda Lesti Kejora Bahagia banget ya, adem rasanya saat melihat idola kesayangan kita bahagia Baby El Bobo Bunda Lesti masih on katanya tuh Masya Allah Semangat terus ya untuk selalu mensupport karya-karya terbaik Bunda Lesti maupun Papa Rizky Billar. Berikutnya juga persahabat kita mampir ke unggahan dari Indosiar. Kita simak persahabat. Indosiar memposting sebuah postingan ada beberapa emoji dari para tentunya pengisi acara aksi persahabat ya. Pilih kamu mau sahur bareng di mana? Yang pertama ada tim host juri persahabat ya di situ ada Kak Gilang, ada Rara dan Ustadz Wijayanto. Dan ada juga tim peserta, persahabat ya. Ini tim peserta aksi dan kita lihat juga ada tim gerbek sahur. Di antaranya ada si cantik Sang Kejora, Bunda Lesti. Ada juga Pak Menteri, persahabat ya Pak Sandiaga Uno dan Pak Ridwan Kamil. Masya Allah banget nih, seru banget nih tim gerbek sahur. Dan selanjutnya ada tim alumni aksi, persahabat ya. Masya Allah, dan berikutnya juga ada tim alumni aksi, masya Allah banget ya, pastinya warga Konoha memilih tim gerbak sahur dong, karena di situ ada Bunda Lesti, ditemani oleh dua lelaki hebat, Pak Menteri dan Pak Gubernur, pastinya masya Allah. Kita simak juga persabab di kalimat caption yang dituliskan oleh akun official aksi Indosiar kalau sahur harus semangat kan? pilih yuk kira-kira sahur kalian bakalan semangat kalau bareng tim yang mana nih? tulis di kolom komentar ya kita simak persahabat di kolom komentar banyak sekali pastinya yang memilih tim grebek sahur Di antaranya persahabat dari ada Taiwan tim grebek sahur dong katanya tuh Masya Allah banget ya semakin bangga saja karena banyak orang-orang yang selalu tulus mensupport, mendukung, dan selalu mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita selanjutnya persahabat kita ke momen unggahan video tiktok yang diunggah oleh kak natali saat di rumah idola kesayangan leslar saat berada di dapur persahabat, ya tiktok yang diunggah natali ini banyak sekali komentar dan respon yang diberikan ini ada komentar yang tidak tahu dengan bunda lesi kejora nih persahabat ya, kita simak Bismillah, yang hitam kotak-kotak katanya itu persahabat ya, sambil dikasih love hit merah tuh, masya Allah banget ya. Dan ada jawaban, udah punya anak, woi lelet katanya tuh persahabat ya, telat katanya sudah punya anak, hahaha ngarep.com masnya, udah telat woi katanya tuh persahabat ya. ternyata Abu Daulasi kejarin ada yang naksir, aduh cute banget ya Abu Lesti memang penampilannya seperti bak anak gadis, masya Allah. Wow, kira-kira apabila cemburu gak nih melihat postingan komentar ini ya? Ini sih luar biasa, bikin ngakak semuanya warga Konoha, Masya Allah. Dikira masih gadis, ternyata sudah punya suami dan anak nih, Bunda Lesti. Aduh Kita lihat persahabat, postingan ini pun diripas oleh akun Leslar Underscore Infotainment. Bayang sekali juga tanggapan komentar yang diberikan, salah satunya dari akun Instagram, Dia di Villa, mengatakan... Bunda Lesti emang kalau yang nggak kenal pasti dikiranya masih single Saking imutnya dia tuh persahabat ya Saking imut dan seperti masih gadis persahabat ya Bunda Lesti memang the best banget Masya Allah. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga nih ada info untuk warga Konoha semuanya Jangan lupa untuk mensupport mendukung karya terbaik dari Ayah Kejora yang akan rilis hari ini juga Jam 4 sore persahabat di channel YouTube-nya Ayah Kejora Channel dengan lagu ciptaan Ayah Kejora sendiri dengan Yana Kermit tersebut Judul lagunya Kaduhung atau Penyesalan Yuk sama-sama kita support Mudah-mudahan karya Ayah Kejora banyak diminati oleh semua kalangan Amin Masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya Di pagi ini jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik